Dapatkan uang di adsense hanya dengan re-upload video di Youtube Hey sahabat recehmania, dimanapun kalian berada Menjadi konten kreator di Youtube saat ini terbilang sebagai pekerjaan yang sangat menggiurkan Saat ini konten kreator di Youtube dapat memperoleh bayaran yang sangat tinggi per bulannya. Dari 1 juta rupiah per bulannya Bahkan sampai ada yang ratusan juta lebih Untuk satu bulannya Nah, spesial untuk kalian para sahabat recehmania Di video kali ini saya akan kasih tips dan trik Mendapatkan uang dari google adsense Hanya dengan re-upload video di youtube Tapi sebelum kita mulai pembahasannya bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya guys nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update terbaru video di channel ini oke, okay, mari kita langsung saja membahasnya tapi, pastikan kalian jangan meng-skip video ini ya guys Agar kalian tak ketinggalan langkah demi langkahnya Oke, sekarang saya akan memperlihatkan analistik penghasilan dari channel Shooting relaxation ya guys Nah, bisa kita lihat di sini Estimasi pendapatannya cukup besar sekali dalam satu bulannya Di sini bisa kita lihat Penghasilan dari channel ini antara $21.000 sampai $339.000an ya guys. Ya, channel ini channel musik tentunya. Oke, mari sekarang kita lihat channelnya ya guys. Kita bisa lihat salah satu videonya di sini. Di dalam channel ini berisikan musik-musik yang bertemakan relaksasi. Untuk foteksnya sendiri menampilkan berbagai macam alam ya guys. Nah, lalu kenapa saya membawa kalian melihat channel ini guys? Yang akan saya ajarkan ke kalian di sini ialah membuat konten seperti di channel ini. Mungkin kalian akan bertanya, Bang, kan nggak bisa bikin musik? Bang, saya kan nggak jago bikin video? Tenang aja, guys. Audio musiknya kita tinggal comot. Begitu juga dengan videonya. Kita tinggal download saja di internet. Nah, tapi kan, Bang, itu bisa kena klaim hak cipta. Mungkin pertanyaan ini yang... Ada di dalam, nah, kalian oke, guys. Sekarang kita pergi saja ke halaman bantuan YouTube. Kita buka Google, lalu ketikan saja "supportgoogle.com". Nah, di sini dijelaskan berbagai kebijakan di YouTube, jenis konten apa yang dapat saya monetisasi. Di sini dijelaskan agar video Anda memenuhi syarat untuk monetisasi, Anda harus memiliki semua hak untuk menggunakan semua elemen visual dan audio secara komersil atas video tersebut. Nah, lalu kita gurir lagi ke bawah ya guys. Dapatkah saya memonetisasi video jika? Nah, di klik di sini ya guys. Saya menggunakan konten bebas royalti atau kreatif common. Anda dapat memonetisasi konten bebas royalti atau kreatif common jika perjanjian lisensi memberikan hak kepada Anda dan menggunakannya secara komersil. Terkadang, pemilik... Hak cipta mengharuskan Anda untuk mencantumkan nama kreator dalam daftar kredit video atau memberikan bukti pembelian, agar konten tersebut dapat digunakan dalam video Anda untuk tujuan komersil. Kemudian, kita klik yang ini lagi, guys. Nah, ya, yang berisikan musik dari koleksi audio YouTube. Anda dapat memonetisasi musik dari koleksi audio youtube ya guys terus kemudian klik yang ini lagi saya menggunakan konten pihak ketiga berdasarkan prinsip penggunaan wajar penggunaan komersil kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar meskipun sebuah video masih mungkin dimonetisasi sambil memanfaatkan keuntungan penggunaan wajar Nah, apa yang dimaksud dengan penggunaan wajar, guys? Penggunaan wajar adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Nah, setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan YouTube tersebut, sekarang saya akan memulai tutorialnya membuat channel seperti shooting relaxation pertama kita download bahan-bahannya dulu ya guys untuk mendownload file musik kita masuk ke akun youtube kita ya guys setelah masuk, kemudian kita klik akun kita pilih Creator Studio. Nah, setelah itu kita pilih yang ini guys, yang Audio Library. Nah, di sini kita tinggal mendownload musik sepuasnya. Nah, di sini contoh guys, kita akan membuat video musik relaksasi. Kita cari-cari musiknya yang cocok untuk didengar dan bikin rileks ya, guys oke sekarang kita download-download aja di sini kita download satu persatu musiknya kemudian kita jadikan dalam satu folder ya nah setelah itu kita download footage videonya ya nantinya akan kita gabungkan dengan musik dari audio library yang telah kita download tadi. Nah, kalian bisa mendownload footage video maupun foto di situs ini, guys. Pixel.com. Nah, ada juga di Pixabay. Oke, saya akan kasih contoh di situs Pixel aja, ya, guys. Di situs ini banyak sekali foto-foto maupun video yang bebas dari hak cipta. Langsung saja kita cari videonya di sini ya guys. Uh, langsung saja, misalkan ketikan keyword pencarian kita di sini, uh, saya akan cari video tentang nature alam. Nah akan muncul berbagai macam footage video di sini. Oke kita download satu persatu ya guys dan jangan lupa kita mengelompokkannya menjadi satu folder. Supaya apa? Supaya rapi guys dan gampang buat kita ngeditnya. Oke setelah semua bahannya telah didownload. Lalu kita pergi untuk mengeditnya, ya guys. Tentunya dengan software atau aplikasi editing yang kalian miliki. Nah, kalau di sini saya menggunakan primer CC. Kalau ada yang butuh, nanti saya akan kasih link download softwarenya di deskripsi, ya guys. Nah setelah software editing kita terbuka, sekarang kita olah ya guys musik dan footage video yang sudah didownload tadi. Kita masukkan ke dalam alat editing kita, lalu kita gabungkan di sini ya guys. Setelah semuanya selesai kita edit, jangan lupa diekspor ya guys. Kemudian, kita tinggal mengunggahnya ke channel YouTube kita, guys. Nah, di sini perlu kalian ingat. Video ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa mengaplikasikannya ke konten video lainnya tidak harus musik loh ya tergantung ke kreativitasan kalian saja oke demikian tips dan triknya ya guys di video selanjutnya saya akan membagikan tips youtube yang lainnya jadi pastikan kalian subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update terbaru video di channel ini dan juga jika lo ada kritik maupun saran atau pertanyaan buat saya, silahkan diketikkan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.